Sebaliknya waspadai jika Euro US dibergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.05800 karena ada potensi Euro US diberbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.05298. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983